Sama jawabnya, kepergianmu meninggalkan diriku, memusnahkan seluruh cinta. Mungkin dirinya akan menghapuskan luka dan mau. Kau ingin yang kau bawa. Kali ku pikir jawabnya tetap tak pasti, walau ku tahu dirimu tak. Akan Di susah. Cintaku Yang kau bawa pergi Karena aku tak mampu Jatuh cinta lagi